nol pangkat nol kok bisa hasilnya yang satu? kita semua tahu bahwa semua bilangan bukan nol jika dibangkatkan nol hasilnya, adalah satu. Lima dibangkat nol hasilnya adalah satu. lima dibangkatkan nol hasilnya adalah satu. lima dibangkatkan nol hasilnya adalah satu. pecahan pun nol hasilnya adalah satu. tapi kita pernah mikir gak itu kenapa kok bisa dibangkatkan nol hasilnya adalah satu? adalah hmm, karena bilangannya akan membagi dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Kita ingat lagi sifat eksponen, sifat eksponen yang a pangkat m dibagi a pangkat n sama dengan a pangkat m-n. N. Untuk bisa menjadi a pangkat n, maka Maksudnya gimana? Misalnya, 5 pangkat 0 5 pangkat 0 itu sama dengan 5 pangkat 1 min 1 Tuh, 5 pangkat 0 itu sama dengan 5 pangkat 10 min 10 5 pangkat 0 itu sama dengan 5 pangkat 1000 min 1000 Nah, maksudnya baginya sendiri mana Kita ingat lagi sifat eksponennya 1000 ribu pangkat ratus tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, itu hasilnya